Karena sedianya waktu akan terus berputar Untuk itu, nikmatilah waktumu hari ini dengan apa yang kamu cintai Sebelum kamu menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar kembali oke okay, selamat pagi teman-teman semuanya dari Nebe kali ini kita saya sebenarnya numpang numpang jalan-jalan <laughs> kalian dengan teman-temannya Deandra teman-teman dari BLK semuanya BLK Squad yes. kita liburan ke Nebe nah ini lagi di rencananya pagi ini kita mau kejar sunrise cuman <laughs> itu cuman konsep tadi kita uh, pagi ini di di sawah-sawah dulu lah di nebe ini wah makanya di sawah guys oke deh, nanti kita sebentar akan ke pantai juga hmm. ikuti terus Pagi ini sebelum menuju ke tempat tujuan utama kami ke pantai Kita main-main dulu di persawahan yang membentang luas tidak jauh dari rumah tempat kami menginap suasana pagi yang sejuk ditambah hamparan persawahan yang hijau seakan membuat kaki ini enggan untuk melangkah pergi belum kami ke pantai, kami lagi jalan-jalan pagi dulu menikmati udara pagi di Nebe ini yaitu di sekitar pesawahan yang ada di Nebe ini. Karena memang kalau cari di Momere agak susah nyari sawah ya. Ya, jadi kami jalan-jalan ada Romo Fram, terus juga ada Ica ada Icha, terus habis itu ada Olan, ada siapa dia bernama? Emon, ada si Faterinto sama Yoli. kembali ke rumah kami bertemu dengan bapaknya Olan yang sedang mencari kepiting di saluran air yang melintasi persawahan ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat kesuruhan menangkap kepiting-kepiting kecil yang akan kami santap sebentar lagi. Nah, setelah sampai ke rumah dan membereskan segala perlengkapan serta sarapan pagi, kami pun bergegas menuju ke tempat tujuan utama kami yaitu pantai pasir putih Tanah Dua. Lokasinya 30 menit dari jalan utama menuju ke arah Wailamu Bokang karena kami menggunakan motor dan perjalanan cukup jauh namun tenang saja, jalannya mulus sampai tempat tujuan kasih yang benar-benar masih rahasia <laughs> oke okay, nanti seperti apa pantainya nanti kita akan have fun heaven, senang-senang bersama kru-krunya ini Budiandra dari BRK Squad jadi seperti apa pantainya, ikuti terus ya Ini dia Pantai Pasir Putih Tanah Dewa Wailamu yang sangat cantik dan memanjakan mata Sudah pasti kalau pencinta pantai, ayo sempatkan waktu untuk datang ke Pantai Pasir Putih Tanah Dewa ini Oke kita sudah sampai di pantainya ah, Pantai Pasir Putih sangat keren sekali saudara-saudara Dan kita akan nyebur sebentar Aduh. Perjalanan sekitar 30-an menit sih dari uh, dari rumahnya yang kita singgah tadi sih kita 30-an menit Dan bisa lihat ya, di sini pasir putih sekali Sangat keren Mantul huh namanya di pantai kami mempersiapkan untuk makan siang dan sambil menyiapkan makan siang tentunya kami nyebur dulu air lautnya pun sangat jernih tanpa adanya bebatuan atau rumput laut yang menghadang sehingga kita bisa menikmati pantai dengan lebih seru lagi buat teman-teman semuanya Kalau ke sini jangan lupa ya untuk mampir ke sini Di pantainya kita bisa lihat ya Sangat bagus sekali Pasirnya putih dan juga Sangat keren pokoknya ya Di pesisir pantai ini Untuk lihat pantainya wuh, sangat keren Jadi yang kenebe Nanti lanjutnya ke sini ya Pasir saya lewat jalan Bokang ya Nanti nama tempatnya saya tulis ya di bawah. Oke. Okay. Lihat. <Sisi yang tersisa> Bagaimana, Pak, berhasil tangkapan tadi? Oh, ikan ini, ikan bukan penelayan, supaya yang ada es dari sana. Iya, bawa dari sana, Kaulan ulang, mereka ada, kan? Oh, dari dari atas, kan? Mas, jadi perlu. Iya, di situ benar. Di Benar benar? Bagaimana hasil tangkapan ini hari, Bapak Emon? Ini semua ikan ini saya tangkap susah susah Semuanya saya yang tangkap. <laughs> Ayo buat teman-teman mari ke NTT dan kunjungi Pantai Pasir Putih Tanah 2 Lokasinya di Nebe Desa Wailamu Manfaatkan waktumu untuk sejenak bersantai dan menikmati alam yang indah Jadi mari ke NTT. <tuh>